nama perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, saya Dedita Diah, produser di Jakarta Timur. Nama nama panggilan saya Dedita, nama lengkap saya Muhammad Nur Aditya, apa sih kesibukan Bapak sekarang? Kesibukan saya ya megang program dan dalam di gimana oh, apa ya. sih apa saja sih tugas menjadi seorang produser? mau tugas jadi orang seorang produser itu banyak sekali. Dari se dari pra produksi sampai pasca produksi. Pra produksi uh, di produksi dalam keadaan adalah uh, berarti saat itu harus mempersiapkan sebelumnya dari sebelum cuti uh, mempersiapkan alat yang harus dipakai cuti, mempersiapkan konten apa saja isinya mempersiapkan memastikan untuk bintang kamu ya hadir uh, udah gitu saya juga harus mempersiapkan HR uh, peserta uh, kesehatan peserta udah gitu kesehatan kru juga saya harus harus uh, menjaga itu semua sih Intinya dari pra sampai pasta, saya yang tetap apa saja sih tanggung jawab seorang produser? Nah, e, tanggung jawabnya besar dari semua, dari semua dari semua aspek tanggung jawabnya adalah semua, seorang produser dari semua aspek, apa sih tantangan menjadi seorang produser? Tantang tantangannya tantangannya ya, oh, produser, itu tantangannya itu, tidak banyak, tidak cuma empat bilik. tantangan kerjaannya banyak banget melebihi dari seorang produksi asisten Karena Yang tahu jawabnya Yang harus kita Siapkan Sebelumnya Alat-alatnya siapa aja sih yang diperlukan Produser itu Ada, perang ada perangkat-perangkatnya gak sih Perangkat-perangkatnya Alat-alatnya Oh perangkat-perangkat perangkat-perangkat yang dibutuhkan itu producer oh kalau saya gak butuh apa-apa saya hanya mempersiapkan alat-alat yang Ramen, itu saya yang oke okay, kalau begitu pak terima kasih atas waktunya ya, itu maaf. saja pertanyaannya ya. oke okay. terima kasih ya. dah